Ikuti secara virtual, Haul Emas 50 Tahun Pahlawan Nasional, Pendiri NU dan Pencipta Lagu Ya Ahlal Waton al Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Selasa 22 Juni 2021 mulai pukul 19.00 Dihadiri oleh Presiden Jokowi, Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj M.A. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Ketua PWNU Jatim, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Mustafa Akil Siroj, dan Gus Miftah dari Yogyakarta. Disiarkan langsung dari Masjid Jami' Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Mengapresiasi tingginya animo YouTuber, semula disiarkan melalui 50 kanal YouTube, kini meningkat menjadi 250 kanal YouTube, dengan kisaran 4 juta subscriber. Acara ini didukung oleh Asosiasi Youtuber Santri Indonesia, Official Youtube, Cita Entertainment, Live Streaming Channel Youtube,